Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita balik lagi ya di video kali ini saya bagikan tutorial cara membuat aplikasi usaha mikro kecil menengah atau sering disebut UMKM nah, <tuh> Silakan di simak Aplikasinya Jangan di skip. Kita lihat apa Aja yang ada di Fitur UMKM ini PHP-nya atau XMPP oh, ini versi 7.4 untuk kode editornya menggunakan PS Code atau Visual Studio Code kita upload dulu file Jalankan, <tuk> database error, DB WMP. Kita bikin nama database-nya, DP UMKM, <tuh> <tuh> terus kita impor database-nya. hey <tuh> nah jangan lupa dicek juga uh, untuk PCR ini ya. di bagian aplikasi konfi-konfi.php ini disesuaikan sama nama folder yang ada di dalam htdocs menunggu database terupload ini <tuh> ini bagian home page-nya Dan untuk deskripsi lokasi cukup keren ya. Ini cocok buat pemula ya. <coughs> yang sedang belajar <coughs> pemrograman. Oh si menunggu hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, depan Lihat, membuat ketawa tentang aplikasi. Hai, untuk navigasi hai, kita coba buat login ya untuk halaman admin. Nah, kita coba dulu pakai admin password admin. nah sukses. ini untuk dashboard adminnya tampilannya seperti ini. coba. Produk list. Ini daftar produk kategorinya pengguna menu registrasi akun UMKM. Hmm. keren cocok buat pemula nih yang sedang belajar <tuh> cukup sederhana harus login dulu Oke, okay. buat kalian yang udah ngeklik aplikasinya, silakan dicek di blog. Kode gue ya, dukung terus channelnya. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di grup Facebook ataupun telegram mungkin cukup sekian informasi yang bisa dibagikan. semoga bisa cenderung manfaat semoga istri klik hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh